Seucap janji yang ku percaya, setitik luka dan ku tak kecewa. Ku harap engkau hidup bahagia, tenang dengannya. Ku terima saja undanganmu. Agar engkau tak meragukan diriku Maafkan bila ku tak bisa datang menghampirimu Buanglah buah Semua kenangan Takkan ku jadikan harapan Pastikan hilang Bertahun Ramai Sayang Beriku kabarmu Bertahun lama Baru